Semua orang pasti ingin hidupnya kaya raya, punya rumah besar, mobil mewah, dan pokoknya punya banyak uang. Tapi realitanya tidak semua orang diberi kekayaan, dan kadangkala banyak yang merasa hidupnya telah gagal karena tidak diberi kekayaan. Bahkan, tak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan. Kenapa dirinya tidak diberi kekayaan? Sementara orang lain diberi Padahal sudah kerja keras dari pagi sampai malam Namun tetap saja hasilnya sedikit Ada alasan kenapa Tuhan tidak memberikan kekayaan kepada semua orang Seandainya semua orang di dunia ini kaya raya Bakalan banyak terjadi kejadian mengerikan yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya Dilihat dari sudut pandang logika, mungkin beberapa hal ngeri ini akan terjadi, jika semua orang di muka bumi ini kaya raya. Tidak adanya pangan Sebagai orang Indonesia, nasi jadi makanan paling pokok. Nasi itu sendiri dihasilkan dari padi yang ditanam oleh para petani Jika seandainya semua orang kaya, siapa yang mau jadi petani? Kalau tidak ada petani, otomatis tidak akan ada nasi Kita mau makan apa? Buat apa capek-capek jadi petani? Harus ke sawah, panas-panasan Kan kita udah pada kaya. Betul bukan? Tidak akan ada bangunan. Untuk membuat sebuah bangunan, diperlukan para kuli bangunan. <guluh> Seperti yang kita ketahui, bekerja sebagai tukang memang sangat berat dan melelahkan. Yang jadi pertanyaan, Apakah ada orang kaya raya jadi tukang kuli bangunan? Nah, jika semua orang kaya, tidak akan ada yang mau jadi kuli bangunan. Buat apa kita punya banyak uang, tapi pas mau ngebangun rumah, tidak ada yang mau bekerja. Karena semua orang sudah kaya raya. Tidak ada yang mau bekerja Semua jadi bos Karena merasa punya uang Setiap orang pasti akan berlomba-lomba untuk jadi bos Dan tidak ada yang mau jadi pekerja Kalau sudah tidak ada pekerja lagi Tidak akan ada lagi sandang, pangan, maupun papan tidak akan ada penjual, tidak akan ada pabrik, dan sebagainya. Dunia akan kacau balau Karena semuanya tidak tersedia, dunia akan kacau. Uang memang banyak, tapi kebutuhan berupa barang tidak ada. Jika semua orang di dunia ini kaya, inflasinya juga sudah tingkat dewa. Semua sistem akan kacau balau. Simpulan dari video ini adalah ternyata rencana Tuhan itu memang indah dan bijak. Maka dari itu diadakannya kaya maupun miskin. Sekian dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua See you next time